Hai Pemirsa Kali ini aku ingin membuat Small Kebab Small Kebab itu berasal dari bahasa Inggris Kebab kecil atau kebab mini Nah, di sini Bahan-bahannya adalah 10 kulit pasir Kemudian tiga buah sosis Kemudian Kornet Kemudian saus cabai Saus tomat dengan mayonis Pilih dengan daun selada Oke, pemirsa. Sebelum kita membuat kebakannya Kita potong-potong dulu sosisnya Pemirsa boleh memakai sosis secara apa saja Tapi kalau aku biasanya Pakainya dengan sosis char Karena rasanya lebih enak isinya itu tidak hanya sosis tidak hanya tomat boleh apa saja boleh bakso boleh dadar telur telur atau telur terserah pemirsa mau oke okay. sosisnya menjadi Iya Kita belah ya yeah. yeah. Oh, my God. Kalau okay. oh, sudah setengah matang Lalu kita, kita angkat Tadi kita sudah goreng sosisnya kita goreng boleh... Kornet Kita Pakai asyik kecil juga ya Tak apa ya, sampainya. di sini sudah kita goreng sosis kemudian tornya kita ambil kita goreng kulit pakai eh, ini ya saw, so Yes. kulit pang ini maka kita harus kajiin kajiin untuk membaliknya, ya, panjang.